Hai teman-teman, mungkin saya harus terbuka, harus jujur sama kalian Bahwa aku memimpikan membeli iPhone 13, hanya saja uangnya nggak cukup Jalan satu-satunya, mungkin aku harus menjual barang berhargaku Dan di sini, aku mau melelang baju kebesaranku Dimana itu baju ini sangat berharga, saya lelang buat teman-teman Mungkin akan saya sepil baju. ini teman-teman uh, saya sepil bajunya dan ini adalah baju channel youtube Bidadari. ini masih belum aku cuci dan ini masih bau keringat aku dan ini di belakangnya. ini buat teman-teman uh, ini saya lelang saya tidak mematok harga yang penting bisa dibuat beli iphone 13 ya. dan ini juga bisa buat sikep atau buat jimat karena ini bau keringat saya Insya Allah anti sihir, anti teluan tuh anti santet juga teman-teman uh, mungkin teman-teman bisa langsung DM saya untuk ukuran bajunya si SL ya teman-teman ya dan 100% katun. dan ini adalah uh, penampakan dari tulisan channel YouTube Ratu Bidadari TV teman-teman subscribe like and comment dan ini bahannya bagus banget ini yang saya sepil. Terus, ini belakangnya, belakangnya juga bertulisan channel YouTube Ratu Bidadari TV. Jadi, buat teman-teman yang minat, ini saya lelang. Yang penting bisa buat beli iPhone 13, teman-teman ya. Ya, langsung di DM. Mungkin kalian bisa langsung DM saya. Jika kalian minat, silakan. Saya tidak mematok harga yang penting. Uh, bisa buat beli iPhone 13, teman-teman. Ya, ayo, mungkin biar kalian bisa memiliki bagu, baju kebesaran ini, baju istimewa ini. Buruan, langsung DM! Sekarang, no minus masih tujuh kali pemakaian dan belum saya cuci, jadi masih bau keringet saya. Jadi, buat teman-teman yang minat, uh, order. Atau memenangkan lelang Baju Ratu Bidadari TV Bisa langsung hubungin saya langsung Atau DM saya langsung Harga saya tidak mematok harga Yang penting bisa saya Beli buat beli Iphone 13 teman -teman. Yang Mac Pro ya Oke Terima kasih Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun kondang idola sejuta umat